Kita semua, sahabat-sahabat Ngaos, pernah lupa terhadap sesuatu. Atau bahkan sering lupa terhadap beberapa hal. Ada di antara manusia yang loadingnya cepat. Ketika mengingat sesuatu, dalam waktu singkat, dia akan mudah merecol, memanggil kembali memori yang pernah disimpannya. Tapi ada sebagian yang sangat lambat, ketika mengingat sesuatu persis seperti komputer yang sangat cepat loadingnya ada juga beberapa komputer yang loadingnya cukup lama pasti ada beberapa permasalahan yang menyebabkan seseorang itu lama loadingnya kira-kira apa sahabat ngals kapan terakhir kita lupa sesuatu dan apa yang kita lupakan itu kemampuan mengingat sesuatu itu adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua dengan mengingat dengan kemampuan mengingat kita bisa kembali ke rumah kita setelah kita pergi bayangkan kalau kita lupa segala hal ya mungkin ketika kita pergi keluar dari rumah kita kita tidak bisa kembali lagi karena kita lupa dengan jalan tadi lewat mana ya. ya. Atau bahkan kita salah masuk ke rumah orang lain. ya, Salah memakai baju orang lain. Salah kamar. Dan berbagai kesalahan-kesalahan yang lain. Tiba-tiba kita mengambil motor orang, mobil orang. Karena kita lupa mana mobil kita. Nah, tentu ini sangat berbahaya dan akan sangat menyiksa kehidupan seseorang ketika lupa segala hal. Namun, sahabat Ngaos yang dirahmatul Allah Subhanahu wa taala di samping uh, dampak negatif dari lupa itu, ternyata kalau kita telusuri, kalau kita renungkan, tidak semua lupa itu bersifat negatif. Atau buruk pada kehidupan kita Ada beberapa jenis lupa Yang justru kita harus Mensyukurinya Ada hikmah Di balik lupa Seseorang Misalnya Bayangkan Kalau kita eh, Mengingat semua hal Terutama hal-hal yang sempatnya traumatik Hal-hal yang sangat Menakutkan sehingga muncul fobia fobia itu salah satu jenis dari gangguan mental ketika kita mengingat sesuatu tidak mampu melupakan sesuatu yang sangat traumatik kita akan stres bahkan kita akan mengalami fobia terhadap beberapa hal namun Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita lupa terhadap beberapa hal sehingga hidup kita bisa enjoy bisa bahagia ada beberapa orang yang tidak berani move on tidak mau move on tidak mau beranjak tidak mau hijrah tidak mau berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain karena trauma dengan masa lalunya ada bahkan yang kawan yang tidak mau menikah sampai usia tua karena dia di pernah dikecewakan oleh calonnya Dan dia takut sekali mengalami hal yang sama ketika dia memulai berhubungan dengan seseorang Atau bahkan ada orang-orang tertentu yang tidak mau menikah Kenapa? Karena dia trauma Dengan kehidupan rumah tangga kedua orang tuanya di mana ibunya mengalami kekerasan dari sang bapak, atau sang bapak yang sebaliknya mengalami kekerasan eh, dari atau perlakuan yang tidak manusiawi dari ibunya? Nah, seorang anak laki-laki sangat ketakutan ketika mau menikahi seorang wanita. Khawatir nanti akan menjadi seperti bapaknya, atau seorang perempuan tidak mau menikahkan khawatir ketika dia punya suami suaminya akan memperlakukan dia seperti ayahnya memperlakukan dengan sangat keras terhadap ibunya. Nah, jadi dengan kemampuan dengan kondisi lupa seseorang bisa move on, bisa berpindah, bisa dari satu kondisi ke kondisi yang lain dan bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya jamaah ngawas yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi lupa tidak selamanya negatif ada beberapa hal yang justru menyelamatkan manusia dari kepunahan ya, sehingga setiap ibu bersedia melahirkan hingga lebih dari tiga atau empat anak lalu apa yang menyebabkan seseorang itu lupa? Ada banyak hal, yang pertama adalah Karena ada kerusakan pada otak memori Ada bagian otak yang terkait dengan memori Mungkin mengalami benturan Atau terjadi pencairan Sehingga fungsinya menjadi terganggu atau ada tumor atau hal-hal yang lain yang menyebabkan memori otak ini tidak berfungsi dengan semestinya. Ini tentu menjadi wilayah medis. Ya. Yang kedua yang menyebabkan seseorang itu lupa adalah sengaja melupakan sesuatu. Maksudnya apa? Setiap hari, setiap saat kita merekam berbagai kejadian, berbagai informasi dari membaca, dari mendengar, dari melihat, dari apa yang direkam, diserap oleh tubuh kita, semuanya direkam, tapi tidak semua yang direkam oleh panca intelektual kita dikirimkan ke otak. Ada sebagian yang... Hilang begitu saja, selesai begitu saja, kenapa? Karena dianggap sesuatu itu tidak begitu penting. Bahkan tidak penting, tidak ada hubungannya dengan dirinya. Biasanya kita bersikap cuek terhadap hal-hal seperti ini. Walaupun mungkin kita e mendengarnya dengan sangat keras, tapi kita e keluarkan e Informasi itu begitu saja masuk keluarkan kuping kanan keluar dari kuping kiri dengan begitu saja karena apa sesuatu itu dianggap tidak penting berbeda dengan eh, anggapan bahwa sesuatu itu sangat penting bagi kita maka informasi itu akan diserap akan dikirim oleh faca indra ke otak dan dalam otak itu akan disimpan baik di e, memori jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang yang ada di long term memory otak bagian belakang dan ini mungkin akan kita bahas di sesi e, berikutnya penyebab yang lainnya e, kenapa seseorang itu lupa karena tidak disertai emosi artinya apa? Sesuatu yang paling kita ingat dalam hidup ini adalah sesuatu yang sifatnya emosional Baik disertai rasa sedih, rasa bahagia, ya perasaan sangat terancam Misalnya hal-hal yang sifatnya emosional seperti ini lebih kita ingat Dibanding hal-hal yang lain yang tidak terlalu berhubungan secara emosional Misalnya kejadian yang sangat traumatik tadi ya, Sehingga kemudian melahirkan apa yang disebut dengan fobia Kenapa sedemikian eh, kuat ya? Karena ikatan emosionalnya sangat kuat pada kejadian itu Tentu ada sebagian yang bisa dilupakan Ada sebagian yang mungkin cukup membutuhkan waktu yang lama untuk melupakannya yang berikutnya yang menyebabkan seseorang itu e, lupa adalah karena tidak memiliki konteks tidak memiliki kaitan antara satu informasi yang baru dengan informasi lama yang sudah ada di kepala kita Maksud saya seperti ini, ketika kita mendapatkan sebuah informasi baru, maka carilah informasi yang relatif sama yang ada pada otak kita dan cantelkanlah sehingga ada, ada karena ada cantolan dia akan bertahan lama. Yang berikutnya yang menyebabkan seseorang itu lupa adalah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman uh, dalam uh, surat Al-Hasyr ayat 19 A'udzubillahiminasyaitanirajim minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wala takunu kallazina uh, wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahu fausahu janganlah kau menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah membuat mereka lupa pada dirinya ini sangat berbahaya sekali Lupa pada, mo, pada dirinya ini artinya sangat luas sekali Bisa lupa dengan memori-memori biasa Atau bahkan dia lupa dengan dirinya siapa Sehingga mengalami gangguan mental Seperti tanda kutip Orang yang kena musibah Hilang ingatan Juga penyebab yang berikutnya yang Allah juga sebutkan dalam Al-Quran adalah godaan setan. Salah satu kerjaan setan pada manusia adalah membuat manusia lupa, termasuk lupa kepada Allah, lupa terhadap tugas-tugas sebagai hamba, kewajiban-kewajiban sebagai hamba. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, mungkin dia tidak sengaja melakukannya. Tapi karena saat itu dia benar-benar lupa apa yang dipirman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi ayat 63 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: tidaklah membuat aku lupa tentang sesuatu itu kecuali syaitan. Ini terkait dengan asisten Nabi Musa yang dititipi ikan Lalu di perjalanan ikan itu loncat Tapi eh, asisten ini tidak memberitahu kepada Nabi Musa Lalu ketika Nabi Musa bertanya di mana ikan itu? Oh saya lupa Tadi ikan itu di tempat yang sudah cukup jauh kita lewati Dia loncat Tapi saya lupa memberitakannya kepadamu dan tidaklah aku lupa terhadap hal itu kok Allah kecuali setan telah membuat aku lupa jemaah ngawas ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa hal e, lagi tentu yang menjadi penyebab seseorang itu lupa dan bagaimana solusinya kita akan bincangkan kembali pada sesi yang lain pada sesi ini, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Silahkan share sebanyak-banyaknya agar bermanfaat bagi orang lain. Upa widu amri ilallah, wallahul muwafiq ila akhwamihtariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.